Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah anna muhammad abdu wa rasuluh amma ba'du Jumpa kembali dengan Akidah channel berkesempatan kali ini Semoga ikhwan villa semuanya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Akidah channel hadir untuk bersama-sama menghadang para penghujat, para misionaris dan para penista agama di mana mereka setiap detik, setiap hari selalu berusaha mengikis iman-iman saudara kita Iman kita menggerogoti apa yang menjadi keyakinan umat Islam Dimana dengan menebar kebencian menebar hal-hal yang kita katakan huak. Seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Kita angkat dari sebuah video Taibudin Ibrahim yang membuat judul terbaru ini Cokro TV Ngaj Show, Guntur Romli makan buah ma malakama kena sendiri. Kita nggak akan lari ke satu channel Cokro TV atau Guntur Romli, tapi dalam koridor kita menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dan dalam koridor menjaga kerukunan antar umat beragama. Nanti kita akan mengomentari tentang apa yang jadi narasi narasi si Udin ini. Yang selalu menebar kebencian Dengan mengatakan Indonesia itu Kedepannya akan seperti apa Yang berkesan uh, Menebarkan hoaks dan berita-berita Yang selalu kita anggap provokatif Nah Ikhwan bilang semuanya Untuk lebih jelasnya Kita simak video yang satu ini eh Video Bapak tapi sebenarnya apa yang saya katakan selama ini akan terbukti oleh zaman, akan terbukti oleh waktu-waktu yang akan datang. Karena e, rekam jejak digital itu tidak bisa dibohongi. E, misalnya, kenapa Sifuddin Ibrahim ngotot Begitu karena saya sendiri adalah korban dari undang-undang atau pasal penistaan agama itu. Ah di sini <tuh> dia merasa menjadi sebuah korban, seorang korban undang-undang penistaan agama. Sebenarnya kalau tidak ingin dikatakan orang yang menjadi sasaran undang-undang penistaan agama Ya, jangan menista, jangan menghujat. Satu contoh ya, kalau saya mengupas people tanpa ada lawan diskusi, ya, tanpa ada sanggahan, tanpa ada jawaban, kita kupas sendiri, kita tafsirkan sendiri. Di situ pasti itu dikatakan satu hal yang keliru. Nah sama dengan si Udin dia seorang Kristen memang dulu Islam Muslim, murtad Nah dia merasa tahu Al-Quran Nah setelah menjadi seorang pendeta dia membahas Al-Quran Apapun itu itu sudah dikatakan uh, ranah yang berbeda Dan kita uh, mengotak hati milik tetangga pastinya ada yang kurang pas ya dengan tetangga tersebut nah di sini si Udin membahas tentang undang-undang penistaan agama pastinya dia juga bisa membaca apa sih undang-undang penistaan agama tersebut mana yang harus disebutkan mana yang tidak dimana dia harus tahu ranah-ranah batas-batas supaya dia pun kalau membahas kitab atau keyakinan orang lain itu tidak sampai melewati batas melanggar undang-undang penistaan agama Jadi kalau merasa menjadi korban bagi dia Nah itu sering saya katakan eh, tidak akan mendapatkan satu kedamaian di dalam hati seseorang bila orang itu, Memiliki kejahatan dan ada aturan yang membuat orang damai, tapi dia akan damai dengan kegaduhan. Sangat berbeda dengan orang yang pemikirannya benar, dia akan damai dengan satu peraturan, Dimana hidup tanpa aturan pasti hancur-hancuran. Ikhwan telah semuanya. Jadi, kalau hidup tanpa aturan, bagaimana satu rumah tangga tanpa ada aturan pasti berantakan, tapi dengan adanya aturan. Yang baku pasti kita hidup lebih teratur. Jangankan kehidupan dalam satu negara, dalam sekolah saja itu kalau tanpa ada aturan, pasti muridnya tidak ada disiplinnya sama sekali. Nasi Udin menginginkan undang-undang penistaan agama ini kayaknya ditiadakan supaya dia bisa bebas berbicara tanpa ada yang dilanggarnya. Inilah otak-otak orang licik. Penghujat penista Tapi kalau bukan orang yang pemikirannya Ingin menista dan menghujat Pastinya tidak akan berpikir Bagaimana dia berusaha Menghilangkan undang-undang penistaan agama Yang sudah baku di Indonesia Jadi Anak kita yang pernah kita sakiti Dia akan ingat dan anak itu paling ingat waktu SD Oleh karena itu guru, guru SD itu harus baik dan harus bagus Jangan galak sekali guru SD itu Nah di sini dia mengajarkan untuk tidak galak ya sebagai seorang guru Dan memang ada benarnya juga kalau akan tertanam sesuatu hal itu dari sejak dini Nah pertanyaannya bagaimana dengan perkataan-perkataan si Udin ini Nah ini yang kita jaga Yang kita sanggah yang kita hadang Setiap hari si Hudin ini Menarasikan satu kebencian Bahwa di dalam Islam itu Banyak ayat-ayat eh, yang menyebutkan Tentang kebencian dan yang menyebabkan Tidak ada damainya di Indonesia Nah inilah tugas kita bersama-sama Bagi yang berakal dan berpikir Untuk meluruskan ini semuanya semoga eh, Biar agar Anak-anak generasi bangsa anak-anak muda sekarang itu tidak terprovokasi dengan apa yang dikatakan si Udin ini. Jadi dengan kita selalu mereaction video si Udin ini insya Allah bisa sedikit mengedukasi untuk anak-anak bangsa bahwa yang dikatakan si Udin ini tidak ada benarnya sama sekali. Karena apa? Bila ini terdengar dengan anak-anak yang masih di bawah uh, umur Yang masih rentan terhadap informasi Akan terkiring dengan narasi-narasi Yang dianggapnya ini sebuah kebenaran Nah dia sendiri mengatakan seperti itu Bila kita tarik ke belakang Akan tertanam ucapan si Udin ini terhadap anak-anak yang masih berumur SD Yang dia katakan ini Pak Saipuddin ini kan orangnya sudah tua Nah ini yang kita jaga makanya kita selalu mengedukasi Supaya anak-anak bangsa ini tidak terbawa dengan tertanam Sebuah kebencian, sebuah narasi-narasi penistaan seperti ini Dan yang pastinya lebih menanamkan uh, nasionalisme uh, Keimanan dalam diri dan setiap keyakinan masing-masing anak-anak bangsa ini Tetap dalam koridor Kalau bernegara sebagai warga negara ya Kita tanamkan Dasar-dasar Pancasila Isi dan kandungan Pancasila ini Sebagai dasar nasionalisme Untuk menjaga kerukunan Antar umat beragama ini Sampai nanti Pada akhirnya dunia ini tidak ada Indonesia tetap damai selamanya Supaya diingat terus oleh murid-muridnya Sebagai guru yang baik Begitupun saya sebagai orang Indonesia yang Islam masuk Kristen diterapkan hukum yang tidak berimbang. Kalau untuk orang Kristen ngomong begitu saja langsung ditangkap dan dimasukin penjara tetapi kalau mereka ngomong semaunya itu nggak ditangkap-tangkap. Nah, di sini narasi-narasi seperti ini dia dikatakan tidak ada hukum yang seimbang. Apabila Kristen mengatakan seperti ini tidak di apa, apa langsung ditangkap, tetapi kalau muslim, Islam itu tidak ditangkap. Padahal banyak bukti nyata yang jelas di depan mata kita. Siapapun orang Indonesia, siapapun warga negara Indonesia tidak taat hukum pasti di Uh, proses secara hukum Bila ada yang melaporkan Dan ada bukti yang bisa Menguatkan bahwa orang tersebut Benar-benar bisa dijadikan tersangka Contoh Ustadz Yahya Waloni uh, Bar Semit Habib Rizik semuanya Semuanya Kalau memang itu dikatakan Ada satu pelanggaran hukum Dan ada yang melaporkan Dan buktinya ada Pastinya diproses secara hukum Jadi kalau dikatakan tidak imbang itu tidak benar Indonesia ini Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini Sarasa sudah diterapkan ya Nah mungkin ya dia merasa karena apa Ada dalam kasus MKC kemarin langsung diproses konteksnya sangat berbeda seperti kita kasih contoh Ustadz Abdul Somad, membahas eh, satu hal yang mungkin Kristen itu agak kepanasan ya, tapi dalam satu koridor di depan jemaahnya, di depan jemaahnya tidak disengaja atau dipublikasikan oleh Ustadz Abdul Somad, menjelaskan bahwa ya, bahwa di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan kalau orang kafir masuk neraka jahanam bahwa... Di, dalam, di luar keyakinan umat Islam Itu seperti ini dan seperti itu Koridornya apa? Itu untuk menjaga umat Untuk mempertebal imannya orang-orang muslim Untuk ya membentengi umat Supaya jemaahnya itu tidak terprovokasi Atau tidak terpengaruh dengan misionaris-misionaris Yang berusaha untuk mengikis iman-iman jemaat Yang ada di depan Ustadz Abdul Somad Nah sangat berbeda Bila si Udin itu mengatakan Al-Quran isinya seperti ini Seperti ini dipublikasikan secara uh, Umum Sudah itu Bernarasi sebuah kebencian Tujuannya banyak Memecah anak bangsa Kerukunan umat beragama Dicabi-cabi oleh si Udin ini Ini berbeda konteksnya. Nah kedua Apabila memang orang itu yang dikatakan si Udin ini bersalah Penegak hukum tidak semata-mata langsung menangkapnya Ini yang botolnya si Udin ini Kalau memang ada orang ya muslim Itu dikatakan bersalah oleh orang Kristen Nah terus tidak ada yang melaporkan Apa yang mau ditindak Karena apa? Tidak adanya pelaporan Bila ada laporan tanpa ada bukti yang kuat, apanya yang mau ditindak bukti tidak menguatkan. Bila ada laporan dan bukti yang menguatkan, barulah penegak hukum itu bisa eh, menyelidiki. Karena apa? Saya yakin penegak hukum tidak akan semena-mena dan tidak akan sembarangan dalam Menjadikan orang ini status tersangka Nah sangat berbeda dengan si Udin ini Saat melakukan hujatan nistaan Itu ada laporan Dan laporan itu disertai dengan bukti yang valid Sudah itu bukti kuat itu dicermati oleh penegak hukum Diselidiki ternyata memang si Udin ini Pantas dijadikan tersangka penista agama Jadi di situ sangat berbeda Makanya kita selalu gemborkan Mari kita bersama-sama menyanggah dan membentengi umat Supaya uh, para penghujat-penghujat seperti ini Tidak selalu merasa ya Merasa benar di depan orang banyak Dan tidak selalu diterima oleh masyarakat ada mungkin yang menerima bagi jemaahnya seperti yang komentar-komentar itu jadi kita harus menyanggah menghadang para para penghujat seperti ini jadi memang salah kalau kita kata eh, kalau dia mengatakan seperti itu saya katakan salah penegak hukum tidak akan semena-mena dalam menerapkan hukum kepada warga negara Indonesia ini saya yakin itu semua sudah sesuai dengan koridor koridor aturan yang berlaku di Indonesia, Din Sudah jelas uh, videonya kata-kata uh, tokoh itu Nggak, ditangkap-tangkap Itulah sebabnya saya ngotot Itulah sebabnya saya harus berbicara tentang kebenaran ini Artinya hukum harus berpihak kepada semua bangsa Karena hukum itu Pengadilan itu adalah langkah terakhir Orang untuk membuktikan Bahwa dirinya tidak bersalah Ya sudah Indonesia ini sudah diperlakukan Hukum secara adil ya Kalau kamu memang nggak mendapatkan keadilan Menurut kamu Sedangkan menurut pengadilan itu Sudah adil Ini sangat berbeda dan Jangan kamu lihat dari sisi kamu saja Uh, penegak hukum melihatnya itu dari segi yang objektif Bukti, nah peristiwa ini semuanya diseimbangkan Nah ini tidak adil kan bagi kamu Bagi penghujat Sama dengan begini Dipenjarakan seorang maling itu tidak akan adil bagi maling itu Tapi bagi si korban tetap itu keadilan Nah sangat berbeda dengan orang tidak bersalah itu di Uh, adili Nah ini yang susah Kamu tidak merasa bersalah Pada akhirnya Secara objektif kamu dikatakan bersalah Kamu nggak merasa bersalah Pada akhirnya kamu merasa tidak dapat keadilan Nah berawal dari si KC Sekarang kamu Ya coba kamu bernarasi kebencian Yang provokatif lah saya bilang Sudah itu bisa dikatakan bisa membawa anak-anak bangsa ini Generasi muda ini terprovokasi oleh kamu Sering kamu katakan Oh nanti akan seperti ini Nanti akan seperti ini Kalau mau terjadi seperti itu Dari kemarin-kemarin bukan besok ya din ya Karena apa Indonesia ini Terbentuk dari keanekaragaman Suku, bangsa, agama, adat, istiadat Dan beberapa kultur yang sangat berbeda-beda Tetapi kerukunan sudah tercipta aneka rekaman itu sudah ada dan saling hormat menghormati antar umat beragama ini sudah terjalin tapi kamu bernarasi tidak ada kedamaian di Indonesia jadi eh, sangat jelas sekali tujuan Si Udin ini adalah pembenaran bila ya bila bukan pembenaran pasti sudah mendapatkan pembelaan, jadi sangat jelas sekali. kawan semuanya, sekelumit video ini kita sanggah. Nanti kita akan kembali dengan sanggahan-sanggahan yang uh, lebih lanjut. Untuk sementara, uh, aqidah channel hadir. Pada kesempatan kali ini, hanya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit mengedukasi. Mari kita bersama-sama membentengi umat, menghadang para penghujat dan kita hadang para misionaris seperti ini supaya narasi-narasi mereka terbantahkan dan tidak mempengaruhi anak-anak bangsa dalam koridor menjaga kerukunan antar umat beragama dan kesatuan negara Republik Indonesia sehingga kita tetap rukun, damai dan sejahtera. Jangan lupa Saling hormat menghormati antar sesama. Demikian Akidah Channel akan kembali dengan topik yang berbeda. Semoga Ikhwan Vilas semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap iman dan Islam kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.